Ikebana Lucy Saya akan merangkai juka Ikebana Ikenobo Hari ini saya memakai wadah keramik Sepasang Bentuknya U Saya akan memakai ornamen Memakai rotan Nah, Rotannya ini Saya akan bentuk Seperti ini Yang saya ikat nanti pakai Benang Saya mengikuti bentuk dari Wadah ini Caranya yaitu rotannya yang satu panjang, yang satu pendek. Lalu keduanya kita jadiin satu seperti ini. kejadian satu seperti ini, kita ambil double tape. Kita kencangkan pakai double tape. Supaya dia mudah kita ikat di pakai benangnya nanti. Jadi kita ikat pakai double tape, kencangkan pakai double tape. Tidak usah gede-gede. Iya. -gede. Sudah kita pakaiin double tape seperti ini. Uh, oh ya, yang ini kan uh, sudah saya ikat. Yang di sini saya akan kasih kawat. Saya pakai kawat nomor 18 yang saya tekuk seperti ini Tekuk seperti ini Ini dikecilin sesuai dengan besar uh, rotan di sini Lalu kita taruh seperti ini Nah ini kita tempel lagi dengan double tape lagi Biar lebih mantap Kalau nggak dia mudah lepas jadi pertama kita pakai double tape untuk mengencangkan perotannya. Yang kedua kita double tape lagi untuk nempelin kawatnya. Kawat yang saya pakai di sini kawat nomor 18. Ya udah kita kencengin seperti ini. Baru kita lilit pakai benang. Di sini saya pakai benang sulam DMC. Ya. Caranya yaitu benangnya ini kita mengarahkan seperti ini dulu ke bawah dulu, lalu baru kita lilit. Lilitnya itu jangan mumpuk, lilitnya itu harus sebelah menyebelah. Nah, nah. kalau udah nutup semua kita gunting, kita gunting. Kita ikat. Simpul. Satu kali. Dua kali. Tiga kali. Kita simpul seperti ini. Ya. Baru kita gunting sisa benangnya. Yang ini juga sisa benang yang kita gunting jadi deh ya. saya bikin beberapa ukuran, ada yang besar, ada yang pendek ya ini contoh ini sengaja panjang ini nanti kita mau masukin ke form ini, ini kita tekuk supaya um, dia lebih mantap saya mulai mulai Mula-mula ini kan saya bikin bentuknya mengikuti wadahnya. Tetapi setelah saya mau pasang, saya lihat bentuknya kayak ikan lumba lomba Jadi saya terinspirasi, waduh ini kayak ikan lomba-lomba. Jadi saya mau bikin ikan lomba-lombanya sedang gembira, lompat-lompat di dalam vasnya. Nanti kita lihat ya. Jadi ini kita tekuk, dua juga seperti ini. Supaya masuknya ke... Form ini dia lebih mantap ya. Satu lumba-lumbanya, lalu saya bikin di sini juga lumba-lumbanya. Iya. Saya akan bikin dua di sini. Iya. Jadi seperti lumba-lumba sedang bermain. agak ke depan sedikit. Nah, saya pakai pap aja. Ya? Jadi imajinasi saya seperti ikan lumba-lumba yang sedang lompat-lompat. Coba kita lihat dari samping. ya, Ya dari belakang. Oke. Nah, sekarang saya mau kasih bunga. Saya punya anthurium. Dua di sini saya mau pakai. Anturiumnya sudah saya kasih kawat seperti biasa ya. Saya akan taruh anturiumnya yang lebih besar di sini. Lalu satu lagi di sini. Si anturiumnya juga saya seperti sedang berhadapan dia. Sedang ngobrol. Lalu saya akan kasih. Daun, namanya saya agak kurang tahu, saya ambil di kebun saya kebetulan ada. Saya lihat warnanya cantik, jadi saya akan pakai ya. Kita kasih daun dulu di sini. Ah, ya. lalu yang ini saya kasih di sini. Satu lagi di sini. Ya, sudah. Beranya sudah saya kasih kawat juga berannya saya taruh satu di sini dia ya, ngintip-ngintip aja sini ya satu lagi di sebelah sana ya sebelah sana agak hanya ngintip sedikit nah udah dapat gerberanya saya masih punya skimia ini saya akan pakai juga saya taruh di sini satu di depan sini satu iya jadi yang di tengah efasnya dua ini yang di tengah e, nanti kelihatan dari depannya seolah-olah hanya satu ya lalu saya ada daun iris karena dia saya imajinasikan seperti lomba-lomba yang saling berlompatan maka saya akan taruh uh, daun irisnya pun seperti mengikuti lompatan si lomba-lomba daun irisnya di pangkalnya sudah saya kasih kawat sedikit supaya memudahkan masuk ke foamnya ya. saya akan kasih dua di satunya fase yang ini juga saya akan kasih daun Yang lebih pendek Iya, jadi ini luas sekali pergerakannya ya Nah, dia sedang seperti berkesannya itu memang sedang lompat-lompatan bermain-main gitu ya nah, Sudah dapat, sekarang saya mau kasih apanya? Saya punya baby rose di sini. Ya, kita coba pakai baby rose. Tentu tidak panjang, hanya pendek saja. Saya pakai beberapa baby rose. Saya cari yang lebih kecil, agak lebih tinggi kita pakai. Sini. Ya. Kita taruh di beberapa tempat kontras sekali warnanya. Ini sekaligus kita juga nutupin uh, formnya. Fas-fas ya. ikebana itu memang bentuknya unik-unik sekali ya. Ini mungkin hanya sebagai uh, penutup aja dari depan mungkin tidak tampak. Kalau kita mau kasih tampak, boleh kita kasih yang agak tinggi. Biar dia nyembul sedikit ke depan, boleh juga. Iya. Saya masih punya daun. Sedikit, saya akan taruh di sini. Iya. Jadi deh rangkaian mengimajinasikan lumba-lumba yang sedang lompat-lompatan ya jadi kalau kita merangkai jiuka itu kita bisa berimajinasi kita bisa bermain dengan macam-macam materi sungguh mengasihkan sekali ya rangkaiannya udah selesai kalau teman-teman suka dengan channel saya, silahkan di like, share, dan di subscribe. Terima kasih.